Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers serta Lestari Lovers. Di kalian berada, Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Persahabat ya, di tentunya awal bulan Februari ini Mudah-mudahan kita semua persahabat ya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Dan apapun yang kita inginkan, yang dicita-citakan, mudah-mudahan terkabul semuanya Amin Kita awali ke kabar pertama persahabat Kita tentunya lihat semalam persahabat ya Di rumah reslar tentunya kumpul keluarga ada keluarga dari Medan nih, keluarga dari pihak Bapak Bilar ya, Masya Allah. Tentunya ramai banget di rumah Leslar semalam, Alhamdulillah bersyukur. Tentunya rumah Leslar setiap hari ramai dikunjungi oleh orang-orang yang sangat luar biasa, terutama keluarga besar. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita lihat persahabat ya, keseruan semalam Papa Bilar ini lagi main biliar bareng keluarga besar Duh, di matchnya luar biasa banget ya dari Papa Rizky Bilar Mudah-mudahan Papa Bilar selalu memberikan kebahagiaan dan selalu menjadi orang baik, amin Kita lihat juga ke kabar berikutnya, ternyata semalam juga ada live Instagram ya Live Instagram dari Putri Permata nih yang kecolongan, aduh ini sih luar biasa vitamin bahagia Ketika Bapak main biliar bareng dengan keluarga besar Ada Bang Bensi kembang juga tuh yang sedang duduk bersahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari keluarga besar Terutama dari BBL Yang sekarang bersahabat ya menjadi penyemangat para onti-ontinya online Wow akan selalu support selalu bersahabatnya untuk keluarga besar Mudah-mudahan semakin banyak nih doa-doa baik dan dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai ideologi okay, sayangan kita. Postingan ini juga persahabat diunggah kembali oleh akun Instagram Love and Scholar Banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon yang diberikan juga di postingan ini dari para sahabat. yakni dari akun Instagram. Jora 08 dan 9990 mengatakan live igas dari siapa kak katanya tuh wow ada yang belum tahu juga persenjatai live Instagram dari siapa katanya tuh kita lihat di jawaban komentar dari Love Elsler mengatakan Putri Permata katanya tuh ya nggak ada yang tahu juga nih Putri Permata itu siapa wow tentunya ada yang jauh juga. Putih permata itu adalah sepupunya papa Bilar yang dari Medan ya doakan saja mudah mudahan keluarga besar selalu diberikan kesehatan kebahagiaan Amin kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya. Ada sebuah gambar spesial dari Om Izhar yang semalam mengunggah sebuah postingan foto baby L ya Kita lihat di postingan terbaru dari Om Izhar Mengunggah sebuah postingan foto cute dari Tentunya Abang L Baby Lya Selan Masya Allah Gaya tidurnya selalu membuat kita semakin bahagia ya Penyemangat di pagi hari Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Leslar Kita lihat juga di sebuah kalimat caption yang dituliskan Wah, ndutnya Udah mau ngalahin. Kakeknya nih, ser -ser terus ya Cucu kakek, aduh Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu sehat nih cucunya Om Izar, Baby L Dan kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan, banyak respon Yang diberikan di postingan ini Ya, ini dari akun family 24 mengatakan Masya Allah, ganteng banget, sehat, hidung, dagu, mata, bibir, perpaduan yang sempurna Masya Allah, bayi loveable. terus ya anak ganteng Pada ya, jadi anak soleh Dan selalu jadi penerang buat papa dan bunda Dan jadi kebanggaan keluarga, amin, Masya banget, ya Mudah-mudahan saja L menjadi anak yang soleh Anak yang cerdas, dan anak yang tentunya membanggakan keluarga Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada sebuah info penting untuk kita semua di pagi hari ini dari akun l2w.id Menginfokan untuk streaming party serentak lagu Lesti dengan single terbarunya Lentera di spot tv persahabat, ya Perhatikan di info ini L2w.id mengajak kita untuk semua melakukan streaming party persahabat, ya Mulai jam 7 pagi sampai jam 8 jam 12 sampai jam 1 siang jam 4 sore sampai jam 5 sore jam mulai jam 5 sore juga sampai jam 6 sore jam 7 sampai jam 8 malam jam 11 malam sampai jam 12 malam tuh persahabannya dengan catatan link streaming bareng di spot TV akan di-share rutin di IG sesuai jadwal. Stay tune. Teruslah tetap diingatin ya. Kita tentunya pantengin terus nih, untuk akun Instagram l 2 ini untuk selalu mendapatkan informasi Saat streaming lagu persahabatan dari Lentera. Yuk, sama-sama kompak, semangat. Mudah-mudahan kekompakan ini semakin solid untuk mendukung karya-karya terbaik idolanya kita. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah momen spesial juga yang membahagiakan kita ya Ternyata Bunda Lesti dan BBL tuh temani Papa Bilar ke Cilegon ya Untuk Grand Opening nih Ini ada bukti nih foto-fotonya Wah Masya Allah banget Sungguh luar biasa Bunda Lasti ke selalu tampil cantik Dan tentunya selalu tampil ceria persebat ya Masya Allah BBL tuh sungguh menggemaskan. Masya Allah momen ini pun diunggah kembali oleh akun Korean Anis Koleslar ada kalimat kapsen juga yang dituliskan, jadi kemarin abang-abang les ikut papa dong, sekarang udah bertiga kemana-mana katanya. nyata, masya Allah ya bahagianya pasti. Untuk warga Konoha melihat kebersamaan ini mudah-mudahan selalu bahagia dan dijauhkan selalu dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Berikutnya juga para ada unggang spesial dari igasnya Bunles ke kejuara kemarin. Yang mana, jangan sampai luar sahabatnya kita melakukan info penting bahwa bunda Lasega juara. Ayan hadir, persahabatnya dalam acara audisi online dangdut akademi 5, insya Allah mudah-mudahan saja sebagai juri persahabatnya di acara tersebut. Jangan sampai lupa, kita juga mendapatkan info dari Ibu Harsiwi. Untuk acara audisi online itu ada di tanggal 7 Februari bersahabatnya mulai hari Senin. Hmm, nanti besok ya Masya Allah Seminggu lagi kita akan menyaksikan Idola kesayangan kita Di audisi online dangdut akademi 5 Kita selalu dukung, Harus selalu kompak dan solid Kita masih menunggu kabar baik Kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate Dan terhangat selanjutnya